mengkurnung ilmu kang nyoto saknya tanik karyotan tremeng hati serna kang wataku ning kawesu kengeng sesama Hama mayu rahayu ning jagat agung, lima barang sih lang tresno, tresno sagung engdu mati, Patembayan bayan karyodarmo. Jawa kipas suluk ditutup, cari marki kesan satriaku. Jiwa Jawa utomo yang nyetmo, jati dadi pungkaseng kango. Enam, enam, ing enam, Ing suncu menang enam, enam, itu daya daya tapaknya macam macam untuk bisa memahami melampaui Rusia. Sebenarnya mengungguli itu sangat pribadi. Kenapa saya bilang pribadi? Sama halnya dengan orang orang ada di luar yang mengaspir belanja. Ketika kita menempati Rusia, tidak melibatkan orang secara pribadi melibatkan Tapi hanya di dalam. Ini Jadi kita belajar bersama. Walaupun kita belajar, karena kita sudah melalui proses apa yang padusan, mari kita mempraktekan bersama-sama manekum yang saya kira ini perdana untuk uh, bersama di Candi Paru ini Yang saya kira sangat apa ini, sangat pas untuk manekung desain candinya Mudah-mudahan nanti manekungnya berjalan lancar uh, Nanti setelah manekung mungkin 5 menit 10 menit uh, Mungkin nanti dipimpin Tempoyak untuk apa? Kalau sudah pagi mati, eh, persiapan duduk, eh, uh, santai, atur nafas, sembah di depan wajah mulai iya yeah. yeah. Anakku kali ini, mari kita akhiri dengan membacakan mail panuntur. Sembah di atas, di depan wajah. Mulai. Iya. Yeah. bangga-bangga tadi satu yaitu yang yang perlu kita ingat dan kita kita tadi kayaknya semua melepas alas kaki Nah itu adalah saya kira pelajaran yang kadang-kadang tidak kita sadari pada malam hari kita dapat sesuatu pada malam hari ini kita uh, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita kalau kita ke tempat-tempat ke yang kita banggakan, jangan lupa uh, apa ya, melepas kalau bisa uh, melepas alas kaki top ini istilahnya nyatanya bahwa secara ilmiah ini uh, kita juga uh, apa ini, ikut melestarikan baik batu maupun apa ini uh, batu bata ya. Kalau kena gores, gores kiri ya cepat harusnya Kita secara langsung sudah mempraktekkan Mudah-mudahan ini tadi uh, bisa nah, diingat di, dan di, apa ya, ditularkan ke saudara-saudara yang lain hmm. Saya kira itu Dan tidak ada yang mengkomando juga ya tadi ya. ya, kayak gak ada yang Tidak ada yang mengkomando sebetulnya. tapi kayak kesadaran Kesadaran Tiba-tiba muncul kesadaran <laughs> <laughs> Jadi, yang ungkapkan. Tapi kalau kita ini kita teruskan untuk membahas organisasi, saya kira tidak tepat di, di tempatnya. Tapi kalau kita membahas ajaran-ajaran sebelumnya, saya kira bisa dilanjutkan. Yes, Sarwahayu Sarwa Ayu. Sarwa Ayu. Satu Ayu. Clear.